apa gak ibu? tahu nih wa? usah iwak ya ngono. ya terdampar. ya yuk pak aku bercanda nih wong-wong Oke dulu, ini aku nemok nih wong obah neng pantai terdampar. obah oh, tidak kayak menolok obat tang, wong-wong berjemur royong ini bensehat, dapat vitamin lan, wong dunia ini lo, saman-saman barang menghargai manusia, kosak manusia obat kripet oke. Ya gua ngomong saw. dih ngerekat nak sebetranya ayo ini memang udah jaga jarak, 1 meter makanya tapi kok di krasatrum di ini obat obat obat obat obat nyamuk iya kok rasu marah-marah Biru spoon ah, heeh, asing mati, tapi aku kan bisa dikumpul. mosok itu mau ngiok. Ih, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, kan obati heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, obat, obat heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, mau jenang ya. oh -oh. nah gini nyamuk diké obat marah mati, nah, nyamuknya poloro yo, ya. nah, yo, iya. nyamuk yo sehat, tak kita tak <tuk> eh, oh, eh, apa? iya bukan nyamuk uh. Kisinya, yang nyamuk iya yeah. nyamuknya apa orang? racun nyamuk orang bener, uh. berarti orang dinamai nambah ini Deng -deng. blok bener Ora ater pangan yo. Masuk Mario. Lah iya. Pas ngarep bolosan ini ya bi bi ya tak asinnya ob obatnya orang tinggal obatinya obat obat mau lalu terus terus bi tinggal mata ninya mau berarti singkup log blok. singkup logi adw